malam hari ku dibangunkan oleh mimpi ku ingat-ingat lagi mimpi yang tadi ku lewati ku tak ingat mimpi apa tadi oh Dari kamar tidurku Kuputuskan untuk membuat kopi Lalu ku mengaduk kopi Sambil ingat-ingat lagi mimpi apa aku tadi ingat lagi pipi apa aku tadi kanku ingat ingat lagi Malam hari